kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tetap kita ke kabar pertama para sahabat ya ini ada momen cute banget nih dari Lesti dan Rizky bila ketika di vlognya Abang Bia Tentunya ini momen tercute di channel youtube nya Rizky Bilar, para sahabat ya, lulusi kejora di situ kita lihat lulus Bima manja Rizky Bilar ya, aduh, tentunya kita suka banget nih pak di para sahabat ya, membuat kita merasa bahagia banget nih melihat tentunya kebahagiaan yang diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar. ke kabar berikutnya para sahabat kita juga lihat ya, ada kabar spesial, wah tentunya ternyata. Payonetan berkunjung ke rumah Dede Lesti, persahabat ya. Wow, tentunya bakal ada proyek terbaru nih, persahabat bersama Trinity Optima. Mudah-mudahan tentunya, Bismillah selalu diberikan kelancaran untuk proyek terbaru dari Dede Lesti. ya, kita makin bangga. Tentunya banyak selalu support dan dukungan dari orang-orang hebat Yang Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran buat idola kesayangan kita kita lihat juga ke slide berikutnya sahabat ya aduh dedek lagi ngelamun nih sahabat ya lagi mikirin thr kayaknya <guluh> mikirin siapa sih dek ada sahabat ya pastinya mikirin sang calon suami tercinta nih sahabat ya aduh sampai begitunya ekspresi dedek alas ini membuat kita tentunya Terpesona banget ya Waduh mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kita yang persahabat ya Masih ingat sebut di post kembali nih oleh akun Instagram Wati Angel 16 Yang mana disini misalkan sebuah kalimat caption dikatakan Lancar selalu ya Pak Yonatan sama Dede Lesi Kejora Allahumma amin persahabat ya Kita tentunya aminkan doa terbaik untuk Dede Lesti Kejora ke kabar berikutnya ada kabar spesial juga dari Kak Rivievi Pak sahabat ya kita lihat aja nih di unggahan terbarunya Rivievi mengunggah Sebuah postingan bersama si cantik si gelis di DLSI yang pas sahabat ini ada di acara Poles tetapi dalam postingan tersebut tentunya Kak Rifi kalimat caption yang sangat menyentuh banget nih, bersahabat. Ya. Di situ dikatakan, jangan pernah menggunakan standar hidupmu dengan hidup orang lain, selalu ingat bahwa setiap orang berhak bahagia. Dan di saat orang itu meraihnya, dukung dan jangan berusaha kebahagiaannya, bersahabat ya, ini sudah jelas banget nih. Tentunya caption yang dituliskan oleh Kari VF sahabat Ya ini mewakili dari Lesla Lovers mudah-mudahan tentunya Kita selalu kompak dan selalu solid mendukung hubungan Lesti dan Rizky bilar Dalam postingan sebut juga tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun WD Unscore Utami 94 Dia mengatakan Best tanpa tapi Katanya persahabat ya Wow tentunya Like banget nih sama caption yang dituliskan Oleh Kak Arifi persahabat ya Ada juga komentar lain Dari akun Instagram Ida Mukhtar yang berkomentar Setuju Katanya persahabat ya Best banget kakak dari Ibu Baris Belas Tuh persahabat ya Respon yang positif banget Tentunya kepada caption yang dituliskan oleh Kak Arifi Mudah-mudahan ini adalah Salah satu bentuk perhatian dari Karifi kepada Dede Lesti, para sahabat, ya. Selalu kita dukung, selalu kita doakan buat hubungan Lesti dan Rizky Dilar. Dan selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga nih, ada momen spesial banget di malam hari ini. Kita langsung dikasih vitamin bahagia. Tentunya Rizky Dilar tampil di acara linda malam ini, para sahabat, ya. Langsung memperkenalkan juri, yakni Dede Lesti, para sahabat, ya. Langsung diperkenalkan oleh... Si ganteng Rizky Bilar, pasabat ya, wow tentunya. Kita lihat aja keunggahan selanjutnya, pasabat ya, Dede Lesti terlihat sangat cantik banget, memakai gaun dan baju warna pink sahabat, ya, aduh, meleleh banget nih ya. Apalagi tentunya tampil bareng, malam hari ini membuat kita bahagia pastinya. Disitu juga kita lupa ya dalam momen perkenalan juri tentunya Rara Lida menyampaikan atau mengucapkan kalimat selamat malam calon pengantin kepada Dede LSD Para sahabat, ya hadir semakin bahagia aja nih mendengar kalimat yang diucapkan oleh Rara para sahabat, ya semakin bangga semakin bahagia Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik kabar bahagia dari idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali respon yang positif para sahabat ya Yang dari akun Ruli54 Dispon mengatakan Dede kalau pakai blazer tolong gak kuat Katanya ya Duh. Selanjutnya ada dari Azkia Madia yang berkomentar Masya Allah cantik. kenal sahabat ya Wow Masya Allah banget memang penampilan Lesti malam hari ini membuat kita semakin bangga aja para sahabat ya Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada momen spesial ya Ketika tentunya di acara Lida di sini kita lihat dedek menangis para sahabat ya Setelah mendengar lagu yang dibawakan oleh Tentunya peserta dari Lida pertama para sahabat ya Tentunya membuat dedek Lesti menangis Tetapi kita lihat ekspresi dari Abang Rizky pilar Yang tidak mau melihat tentunya calon istri menangis Rizky bilang langsung loh bahunya tidak lesti persahabat ya ini tanda perhatian banget Rizky bilar kepada si cantik tidak lesti malam ini persahabat ya aduh makin bangga makin bahagia gitu persahabat ya postingan tersebutlah dari post oleh akun Instagram leslar23.official yang ada di sini ada sebuah kalimat caption dituliskan Lus-lusannya Bang B sangat berarti bagi dedek meski itu hal kecil dan sepele itu bersahabat ya Caption best juga nih dituliskan oleh salah satu akun fans. Mudah-mudahan saja kita selalu berdoa untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar, selalu diberikan kelancaran sampai hari H nanti. Amin ya Robbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan barunya para sahabat. ya Jangan sampai ketinggalan info selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Inilah informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, Bang. Menujakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.